Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik serta hidayah kepada kita. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabat serta kepada kita sebagai umatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai pentingnya bersyukur. Saking pentingnya bersyukur ada beberapa hadis yang menggambarkan hal tersebut. Satu di antaranya berbunyi yang artinya Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim: "Ya, seorang mukmin sejati akan selalu melibatkan Allah Taala dalam setiap perkara. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur; sedangkan jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar." Mengapa syukur menjadi penting? Sebab ada banyak manfaat yang secara langsung akan kita dapatkan. Beberapa manfaat tersebut, contohnya: Pertama, kita akan dijauhkan dari berbagai penyakit hari. Kedua, hidup akan penuh keberkahan dan ketiga, Allah janjikan surga. Lalu, bagaimana caranya bersyukur? Cobalah rasakan apa yang kita punyai saat ini, misalnya kesehatan, keluarga, rezeki, dan lain-lain. Semua itu patut kita syukuri. Lantaran, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Maka dari itu, mari mulai dari sekarang, tanamkan rasa syukur dalam diri agar menjadi lebih baik. Demikian kultumnya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.